Migrain adalah kondisi kompleks yang melibatkan empat fase dengan gejala yang sesuai untuk masing-masing fase. Menurut American Migraine Foundation, keempat fase tersebut adalah sebagai berikut: satu fase prodromal, kedua fase aura, ketiga fase sakit kepala, 4. fase postdromal. Pada video ini. Kami akan membahas fase keempat Secara lebih mendalam Oleh karena itu Tonton videonya sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah kami akan membuat video Tentang kesehatan dan psikologi Dua kali dalam seminggu Bagi Bapak ibu Teman-teman semua yang Baru menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena dukungan Bapak, Ibu, teman-teman semua sangat kami perlukan untuk pengembangan channel ini ke depannya. Terima kasih. Ada 4 fase sakit kepala migrain yaitu satu fase prodromal yang berlangsung hingga beberapa hari. Gejalanya berupa iritabilitas atau gampang tersinggung, kepekaan terhadap cahaya dan suara, kesulitan berkonsentrasi. Craving atau mengidam jadi sangat menginginkan sesuatu seperti orang mengidam atau kecanduan, kelelahan dan menguap susah tidur. Fase aura berupa gangguan penglihatan yang berlangsung hingga satu jam. Gejalanya berupa kehilangan penglihatan sementara, mati rasa dan kesemutan. Fase ketiga adalah fase sakit kepala yang berlangsung hingga tiga hari. Gejalanya berupa kepala berdenyut, kepala terasa ada yang mengebor, terbakar atau sakit kepala yang tajam, mual atau muntah, insomnia, gangguan tidur, hidung tersumbat, perasaan cemas atau depresi, kepekaan terhadap cahaya, suara dan bau. Fase keempat adalah fase postrumal, berlangsung hingga dua hari. Gejalanya berupa kesulitan berkonsentrasi atau memahami sesuatu kekakuan di leher atau bau sisa ketidaknyamanan di kepala atau kulit kepala yang rasa nyeri pusing, kelemahan, pegal-pegal suasana euforia atau depresi apa itu mabuk migrain atau hangover setelah anda pulih dari fase ketiga fase serangan sakit kepala anda mungkin mengalami fase keempat dan terakhir dari migren, yaitu postdromal. Fase ini kadang-kadang dikenal sebagai mabuk migren, karena gejalanya cenderung mirip dengan yang dirasakan oleh seseorang setelah banyak minum alkohol pada malam hari sebelumnya. Bagi sebagian orang, transisi dari fase sakit kepala ke postdromal tidak selalu jelas. Tanda-tanda utama Anda mengalami mabuk migren adalah ketika gejala bergeser dari sakit kepala ke hal-hal seperti leher atau bahu, kaku, nyeri kulit kepala, rasa kabut di otak, atau pusing. Gejala rumah biasanya sembuh dalam satu atau dua hari. Meskipun bagi sebagian orang, mabuk migren bisa sama melemahkannya dengan fase sakit kepala migrain itu sendiri. Setiap orang yang mengalami migrain secara berbeda-beda. Beberapa orang tidak melalui fase postrumal sama sekali. Bahkan jika Anda pernah mengalami mabuk migrain di masa lalu, itu tidak selalu terjadi pada setiap serangan migrain. Penyebab mabuk migrain tidak ada penyebab pasti dari terjadinya fase postrumal. Ada kemungkinan fase ini terjadi sebagai akibat dari aliran darah yang tidak teratur ke otak selama fase migrain sebelumnya. Tidak ada hubungan yang pasti antara keparan migrain dan kejadian postrumal. Cara mengurangi risiko mabuk migren Langkah yang sama yang Anda ambil untuk menghindari migren juga dapat membantu mencegah mabuk migrain atau mengurangi kebarahan dan intensitasnya. Mulailah dengan membuat dan berpegang teguh pada rutinitas sehari-hari yang mencangkup cara mengelola sakit kepala yang baik. Pertimbangkan langkah-langkah berikut: pertahankan jadwal tidur yang teratur, berolahraga secara teratur, makan teratur, makan makanan yang bergizi. Ambil langkah-langkah untuk mengurangi stres Hindari pemicu lain yang diketahui Buat buku harian migrain untuk melacak kebiasaan Anda sehari-hari Dan gejala apapun yang dialami selama setiap fase migran. Ini dapat membantu Anda menentukan jenis pemicu migran mana yang harus dihindari Jika Anda masih mengalami migrain Meskipun telah melakukan upaya ini Ambil langkah-langkah berikut ini pada fase sebelumnya. Langkah-langkah tersebut akan dapat membantu mencegah mabuk migrain. Minum air yang cukup, jaga agar tetap terhidrasi. Lakukan peregangan lembut, hindari stimulasi berlebihan. Pilihan pengobatan: obat-obatan tertentu dapat membantu mengobati gejala yang muncul selama setiap fase, termasuk fase kustrungan. Tanyakan kepada dokter Anda opsi mana yang paling baik dalam mengatasi gejala yang Anda alami dengan postrumal. Pengobatan termasuk satu obat pereda nyeri tersedia tanpa resep atau dengan resep dokter. Obat-obatan ini dapat membantu meredakan nyeri tubuh, leher kaku atau tidak nyamanan di kepala. Dua triptan. Obat resep ini dapat membantu meringankan gejala migrain yang lebih parah, termasuk rasa sakit. Tiga, alkaloid ergot. Obat ini bekerja paling baik melawan gejala migrain jika diminum pada awal migrain. Obat ini tidak sering diresepkan karena dapat menyebabkan sakit kepala berlebihan dan menyebabkan mual. Jika Anda mengalami serangan migran yang sering, parah atau berlangsung lama, dokter Anda mungkin juga merekomendasikan pengobatan migran pencegahan. Mencari perawatan dari dokter dapat membantu Anda menentukan rencana perawatan yang tepat untuk Anda. Kiat untuk mengelola Pusdrumal tidak berlangsung lama, biasanya sembuh dalam dua hari. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan sementara waktu itu untuk membantu meringankan ketidaknyamanan yang terjadi. Gejala mabuk mungkin terkadang dapat diatasi dengan kompres dingin atau batalan panas. Tergantung mana yang paling cocok untuk Anda. Beberapa orang menemukan bahwa pijatan lembut membantu meredakan area yang kaku atau sakit. Cobalah strategi berikut ini untuk membantu mengelola gejala postural dan kembali ke rutinitas kerja atau kegiatan Anda saat pulih episode eh, migrain. A. Beristirahatlah yang banyak. Saat Anda pulih dari serangan migrain fase ketiga, cobalah bila memungkinkan ambil waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Jika memungkinkan kembali ke jawabat rutin harian Anda secara bertahap. Misalnya, jika Anda kembali bekerja setelah mengambil cuti karena migrain, mungkin membantu untuk melanjutkan dengan jam kerja terbatas selama beberapa hari. Pertimbangan untuk memulai hari kerja Anda sedikit lebih lambat dari biasanya, atau menyelesaikan lebih awal jika itu dibolehkan. Cobalah untuk fokus pada tugas-tugas yang relatif mudah, pada hari pertama Anda kembali bekerja mungkin juga bisa membantu bila Anda membatalkan atau menjadwalkan ulang janji temu dan komitmen sosial yang tidak terlalu penting mintalah seorang teman anggota keluarga atau pengasuh untuk menjaga anak-anak Anda selama beberapa jam jadwalkan waktu untuk tidur siang pijat atau kegiatan santai lainnya Berjalan-jalan santai, sementara Anda menahan diri dari olahraga yang berat. B. Batasi paparan cahaya terang. Jika Anda mengalami sensitivitas cahaya sebagai pemicu migren, pertimbangkan untuk membatasi paparan Anda ke layar komputer dan sumber cahaya terang lainnya saat Anda sudah pulih. Jika Anda perlu menggunakan komputer untuk bekerja, sekolah, atau tanggung jawab lainnya, mungkin membantu untuk menyesuaikan pengaturan monitor untuk mengurangi kecerahan atau meningkatkan kecepatan refresh. Mungkin juga membantu untuk beristirahat secara teratur untuk mengistirahatkan mata dan pikiran Anda. Bila Anda telah menyelesaikan tanggung jawab untuk hari itu, Pertimbangan untuk berjalan-jalan santai, mandi atau menikmati aktivitas lain yang menenangkan. Bersantai di depan televisi, komputer, tablet, atau layar ponsel dapat memburu gejala yang berkepanjangan. C. Berikan nutrisi pada tubuh Anda dengan tidur, makanan, dan cairan. Untuk meningkatkan penyembuhan, penting untuk memberi tubuh Anda istirahat cairan dan nutrisi yang dibutuhkannya. Misalnya, cobalah untuk tidur yang cukup. Kebanyakan orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur setiap hari. Minum banyak air dan cairan lain untuk membantu menghidrasi tubuh Anda. Ini sangat penting jika Anda muntah selama B-episode Makan makanan kaya nutrisi, termasuk berbagai macam buah-buahan, Sayuran, biji-bijian, dan sumber protein tanpa lemak. Jika Anda merasa mual, mungkin membantu untuk tetap makan makanan hambar selama satu atau dua hari. Bagi sebagian orang, makanan tertentu tampaknya memicu gejala migrain, misalnya pemicu umum termasuk alkohol, minuman berkafein, smoke, daging smoking, smoking, smoking, smoking, Aspartam dan monosodium glutamat atau MSG juga dapat memicu gejala pada beberapa kasus. Cobalah untuk menghindari apapun yang memicu gejala Anda. D. Minta bantuan dan dukungan Saat Anda kembali bekerja atau melakukan aktivitas rutin setelah migren, pertimbangan untuk meminta bantuan orang lain. Jika Anda perlu bekerja keras untuk memenuhi tengah waktu saat mengatasi gejala migrain atau akibatnya, atasan Anda mungkin bersedia memberi Anda perpanjangan waktu. Rekan kerja atau teman sekelas Anda mungkin dapat membantu Anda mengejar ketinggalan juga. Dalam hal tanggung jawab Anda di rumah, teman atau anggota keluarga Anda mungkin bersedia untuk ikut serta membantu. Misalnya, lihat apakah mereka dapat membantu dengan perawatan anak, pekerjaan rumah, atau tugas lain. Jika Anda dapat memperkerjakan seseorang untuk membantu tugas-tugas seperti itu, itu juga dapat memberi Anda lebih banyak waktu untuk beristirahat atau mengejar tanggung jawab lain. Dokter Anda mungkin juga dapat membantu. Jika Anda mengalami gejala migran, beritahu mereka tanyakan tentang perawatan yang dapat Anda lakukan untuk membantu mencegah dan meredakan gejala termasuk gejala pustruman. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.